Bismillah, Alhamdulillah, wa ashadu ala ilaha illallah la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh man yahtihillah faqad rasyada wa man yudhulilhu faqad Allahumma shalli ala muhammad wa ali muhammad Amma ba'du fa inna astagal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bida'ah Wa bid'atin dholalah Wa kulla dholalatin finnal Bapak ibu muslimin Rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Kita masih mendapatkan Anugerah dari Allah Untuk bisa mengisi umur Dengan ibadah dan amal soleh masih bisa memanfaatkan waktu luang longgar kita Untuk ibadah dan amal soleh Sebelum datang kepada kita masing-masing Satu hari yang terputus semua amal Terputus semua kegiatan-kegiatan Terputus semua Kenikmatan-kenikmatan dunia ini Maka bersyukur kepada Allah Kita Berupaya untuk Memperbanyak Ingat, dikir kepada Allah Meningkatkan Ketaatan kepada Allah Ta'ala Dan mempergunakan semua kenikmatan Kenikmatan Allah itu Untuk Taqorub to'at tunduk dan patuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sebelum Datang kepada kita satu hari Apakah hari kiamat suhrah atau kubro atau sebelum datang kepada kita kematian al-maut kita tidak tahu di mana kita didatangi al-maut dalam keadaan bagaimana kita memprediksi kematian kita nah, kita tidak tahu karena kematian itu adalah rahasia dari Allah subhanahu Wata ala ini Ada yang dalam keadaan sakit parah Lumrah kata orang Nek wayai Mati Soalnya lorone Nemen misalnya Lalu datang kepadanya kematian Ada yang dalam keadaan sehat tanpa ada persangkaan sedikit pun Kematian sudah datang kepadanya Atau akan datang kepadanya Ternyata dalam keadaan sehat pun Kematian itu juga bisa datang Jadi artinya kematian itu tidak pandang Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat Atau dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan longgar ya. Kalau sudah datang Waktunya tidak bisa diundur Tidak bisa ditun ditunda Bahkan dalam kurun waktu 5 menit Satu kampung meninggal dunia Dalam kurun waktu 5 menit Semuanya meninggal dunia Bisa, kenapa? Karena kematian itu bukan urusan manusia Tapi kematian itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Supaya membekali diri kita dengan ibadah dan amal-amal soleh Termasuk diantaranya Allah katakan Di dalam surat Al-Baqarah Ya ayuhalladina amanu Wahai orang yang beriman Anfiku mimma rozaknakum Infakkanlah dari apa yang kami berikan rizki kepada kalian Mingko beli ayak tia sebelum datang Yaumun satu hari Labai unfihi tidak ada jual beli salah satunya al maut itu kalau sudah datang buatan sakat ketololan buatan sakat muamalah tidak bisa berbuat apapun jual beli tidak laku karena yang dibutuhkan bukan urusan urusan dunia Walahulatun walasafaatun tidak ada persaudaraan kalau sudah kematian datang hari itu datang sudah ada hulat wala syafa'ah dan tidak ada bantuan dan bantuan dan pertolongan Ilal mutakun kecuali dari orang-orang yang bertakwa fitu aihim dengan doa-doanya. Nah, maka kalau ada dari kalangan kita yang sudah uh, diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban kita Sesudah pemakamannya Sesudah dikuburkannya Kewajiban kita adalah mendo Mendoakan Supaya diampuni oleh Allah Supaya dirahmati oleh Allah Kemudian diberi ganti Dengan ganti yang lebih baik Daripada di dunia ini Demikian juga di dalam ayat yang lain di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-31 Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman Termasuk ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman Yang bagaimana orang yang beriman itu Allah katakan yuki musolah Waktu hidupnya mereka menegakkan sholat. Ulane nek biasa sholat, biasa menegakkan sholat, biasa berdiri tegak sholat ibadah kepada Allah sampai kematian datang kepadanya disolati. Kalau sudah pati datang kepadanya disolati karena terbiasa. Sholat, makanya ada slogan sholat lah sebelum di sholati wayun fiku mimma Nahum sirron wa alaniatan. niatan orang-orang yang beriman itu di samping mereka sholat mereka menginfakkan sebagian dari hartanya baik dalam keadaan rahasia, sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan Min beli labai unfihi sebelum datang Satu hari yang tidak ada jual beli pada hari itu Dan tidak ada persaudaraan Demikian juga diperintahkan oleh Allah Sebelum kematian datang kepada kita Sebelum hari itu datang kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam surat Ar-Rum ayat 43, Pak Akim wajahka lidi nil koyim mingko beli ayak tia yau mun la marot minallah yau ma idirias Jadi Allah perintahkan supaya baik itu Rasulullah SAW atau kita orang-orang yang beriman. Itu supaya menegakkan hidup itu mengikuti dinul islam Jadi masing-masing kita diperintah oleh Allah Selama kita itu diberi kesempatan hidup Supaya kita ini mengikuti tuntunan islam Yaitu liddinil koyin Sebelum kematian itu datang Itu menunjukkan bahwa kita diberi kesempatan hidup supaya kita pergunakan untuk menjalankan dinun Islam Mengikuti seruan-seruan yang datang dari Allah dan rasul-nya Banyak ayat yang menerangkan surat Az-Zumar ayat 54 Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu Mingko beli ayak tiakumul adabu sumalayun Bertubatlah kepada Allah dan Islamlah. Jalankan Islam, tegakkan Islam. Hidup ini ditata dan diatur dengan Islam. Watabiu unzila Ikutilah yang lebih baik dari apa yang diturunkan dari Allah Taala kepada kalian, yaitu Al Qur'an. Al-Quran sebelum datang kepada kita Sebelum datang kepada kalian Kalau orang-orang yang tidak beriman Sebelum datang adab Makanya disuruh untuk bertobat dan mengikuti Allah dan rasul-nya Demikian juga kita orang-orang yang beriman Kita orang-orang Islam ini Sebelum kematian datang kepada kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ijabailah oleh kalian kepada Rob kalian kepada Allah. Dalam surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan, Ya ayuhal ladina amanus Wahai orang-orang yang beriman, ijabailah Allah dan Rasulnya. Ketika Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ijabailah. Kita ini disuruh untuk banyak melakukan amal-amal soleh dan ibadah kepada Allah karena itulah sesungguhnya yang lebih bermanfaat ketika kita hidup sesudah kematian. Jadi ketika kita hidup sesudah kematian yang bermanfaat itu adalah ibadah dan amal solehnya waktu hidup di dunia. Yat baul mayit salas mengikuti mengiringi si mayit tiga perkara jadi ada tiga perkara yang mengiringi mayit di dalam hadis yang lain dikatakan seseorang itu kalau sudah didatangi al maut ingkotoa amaluhu ilamin salas terputus semua amal amalannya kecuali tiga perkara Sauda walatun tiga perkara itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ngaji, kalau kita belajar, kita dapat ilmu, kemudian kita amalkan, kita berpegang teguh dengan ilmu itu. Maka itu nanti akan mendatangkan manfaat bagi kita pelaku pelakunya ini meskipun kita sudah berada di alam kubur meskipun kita ini sudah tidak hidup lagi di di dunia atau sodakotun jariah sodakoh yang mengalir pahalanya yang bisa diambil manfaatnya dari sodakoh itu mengalir terus. Niatanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sodakoh yang dikeluarkan Pada jalan-jalan kebaikan Itu nanti juga akan Menjadi kebaikan Bagi si mayit Yang ketiga Itu adalah Waladun solihun yada'ulahu Dia punya anak Yang soleh Yang mendoakan untuknya Jadi mendoakan meskipun misalnya kita ini telah meninggal dunia kita berada di kubur di alam barzah itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau kita punya anak soleh kemudian anak kita itu mendoakan kita mendoakan orang tuanya itu akan mendapatkan manfaat-manfaat selain daripada itu amalannya terputus kecuali yang disebutkan oleh Rasulillah Sallallahu alaihi wa alihi Maka kita mengaji Kita tolabul ilmi Kita mempelajari Islam dengan sumbernya ini Nah itu salah satu Niat dan tujuan kita adalah Supaya kita Mendapatkan kebaikan Kebaikan yang bernilai Amal Amal soleh.